Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara upload video di Shopee Video Nah oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengupload video di Shopee, yang jelas pertama kita buka dulu aplikasi Shopee-nya Jika aplikasi Shopee sudah terbuka seperti ini Dan untuk mengupload video ini kita ada dua cara Pertama kita bisa masuk ke laman video yang ada di bawah ini Kemudian, kalau misalkan video sudah terbuka seperti ini, akan ada tambah video yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Nah, ini untuk cara yang pertama, dan untuk cara yang kedua, kita bisa masuk ke menu saya seperti ini. Kemudian, di sini kita pindahkan ke video. Nah, oke, kemudian di sini kita klik posting video pertama saya seperti ini. Nah untuk mengupload video, di sini teman-teman bisa merekamnya langsung ataupun teman-teman bisa memilih video yang sudah tersimpan di galeri handphone. Nah saya contohkan di sini untuk memilih video yang sudah ada di galeri handphone seperti ini. Kita langsung saja klik galeri seperti ini. Kemudian di galeri kita langsung saja masukkan video yang akan kita upload. Nah yang pertama ini teman-teman harus mengisi judul dari videonya, terserah untuk judulnya mau apa yang relevan dengan video teman-teman. Selain itu di sini juga teman-teman bisa menambahkan hashtag untuk videonya seperti ini Oke kemudian di bawah itu teman-teman bisa menambahkan produk yang ada di toko teman-teman Nah kalau misalkan tujuan teman-teman mengupload video itu untuk mempromosikan satu produk Nah teman-teman bisa menambahkan produknya di sini. Kemudian yang di bawahnya lagi ada izin duet Teman-teman nah, di sini bisa mengaktifkannya ataupun tidak. Kemudian, izin stitch teman-teman juga bisa mengaktifkannya ataupun tidak. Oke, setelah semuanya terisi, langsung saja kita pilih posting seperti ini. Oke okay, di sini penguploadan sedang diproses. Nah untuk waktu penguploadan ini tergantung dengan koneksi internet dan tergantung dengan berapa besar ukuran video yang kita upload. Nah kita bisa menunggunya sampai ini penuh menjadi 100% teman-teman. Nah di proses penguploadan ini kita juga bisa kembali ke beranda ataupun ke menu yang lainnya. Dan nanti untuk mengeceknya apakah video itu sudah terupload atau belum teman-teman bisa mengeceknya di menu saya kemudian pilih menu video seperti ini. Nantinya kalau misalkan video tersebut sudah terupload akan muncul di laman video ini teman-teman. Nah di sini juga video saya sudah terupload dan prosesnya juga sangat mudah teman-teman. Jadi seperti itu untuk tutorialnya. Jika ada yang ditanyakan silahkan boleh ketikkan saja di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.